Halo ketemu lagi dengan saya Rian Putra. di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara live streaming game di Facebook Oke simak video ini sampai habis dan jika video ini bermanfaat silahkan Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video update menarik lainnya kita langsung saja ke aplikasi yang pertama Silakan masuk ke aplikasi Facebook, kemudian kita pilih menu garis tiga, lalu pilih halaman, lalu buat halaman bagian plus ini. Nah, di sini kita akan membuat halaman Facebook Gaming. Oke, ikuti saja langkah-langkahnya, lalu masukkan nama. Facebook gamingnya, saya akan beri nama GG Gaming. Lalu, lanjutkan dan pilih kategori untuk Facebook page kita. Ini, kita akan pilih kategorinya game. Oke, akan muncul di bagian atas kreator video game. Kita pilih kreator video game, setelah itu kita lanjutkan oke, okay, kemudian jika Anda memiliki situs web mau itu youtube channel ataupun yang lainnya bisa dimasukkan di tahap ini jika tidak, kita bisa lewati atau lanjutkan saja Anda bisa menambahkan logo dan juga banner untuk facebook page Anda selesai facebook page sudah kita buat sekarang kita akan masuk aplikasi Play Store dan download aplikasi yang namanya Omelette Arcade nah Omelette Arcade ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita melakukan live streaming di Android dengan komunitas para gamer bisa juga kita melakukan live streaming di Facebook ataupun YouTube bahkan kita bisa multi-platform bisa melakukan live streaming di dua tempat, contohnya di Facebook dan juga di YouTube. Oke, okay. di sini saya sudah mendownload dan saya akan langsung buka saja aplikasinya. Kita akan masuk Omelet Arcade. Di sini silakan buat akunnya. Oke, okay. saya akan buat namanya, misalkan seperti ini. Gt GG Gaming, saya akan tambahkan. Selanjutnya, selanjutnya pilih permainan yang ingin Anda mainkan. Contoh seperti ini. Lalu kita akan diarahkan ke aplikasi dan akan diminta izin untuk mengaktifkan eh, perizinan. Omelette. Kita aktifkan saja. Dan ini wajib ya kita aktifkan ya agar bisa berjalan di atas aplikasi yang lainnya free complete arcade Oke okay. sudah diizinkan kita izinkan dulu seperti ini kemudian kita kembali dan ini adalah tampilan dashboard dari akun yang barusan kita buat di sini kita bisa mengcustom icon dan lain sebagainya. Nah oke okay. ini kita sudah selesai yang membuat akun. Dan sekarang kita akan coba ke live streaming gamenya. Pilih menu plus yang ada di bawah. Kemudian pergi live. Kemudian akan datang seperti ini. Kita bisa share ke teman kita jika kita akan melakukan live streaming. Jika tidak kita lanjutkan saja. Dan disini pilih game yang akan dimainkan. Saya akan memilih game Mobile Legends. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk kita melakukan live streaming. Ada di aplikasi Omelette, ada Facebook, Youtube, dan lain sebagainya. Kita akan ikuti sesuai dengan judul. Cara live streaming game di Facebook, kita akan pilih Facebook masuk dengan akun Facebook kita oke okay, akan muncul seperti ini kita lanjutkan kemudian dinding saja kita pilih ini ke gigi gaming nah kita pilih halamannya yaitu gigi gaming ya di sini. oke okay, kita pilih gigi gaming kemudian kita lanjutkan berikutnya Di sini kita bisa menyesuaikan judul, deskripsi dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kita akan lihat lagi pengaturan di sini, pengaturan siaran bisa kita atur dari segi kamera, sumber audio, kemudian kualitas stream juga. Nah, ini bisa kita atur disesuaikan dengan kebutuhan kemudian jaringan lain sebagainya juga kita bisa uh, setting simpan ke galeri jadi pada saat kita live streaming dia juga akan merekam permainan kita live streaming kita dan akan disimpan ke galeri jika perlu bisa diaktifkan dan jika tidak bisa di saja seperti ini kemudian di sini ada overlay overlay bisa kita pilih sesuaikan dengan kebutuhan contoh ini ada overlay yang gratis, dan juga ada yang berbayar. Di sini ada tanda koin, berarti itu kita harus berbayar yang ada juga yang gratis seperti ini. Nah, oke, okay. kita akan pilih yang default dulu aja ya. Oke, okay, selesai, dan kita akan coba mulai. kita sudah mulai live dan kita akan coba cek di Facebook Oke ini adalah tampilan dari live streaming Facebooknya nah ini ya tinggal nanti kita bisa buat di sini. kita sudah bisa live streaming Facebook dan sini sudah berjalan satu menit Oke inilah cara live streaming game di Facebook Oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal informasi tutorial menarik lainnya dari saya. Terima kasih.